spin ya seluruh kali ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya seluruh. Kita akan mencoba mencari pola-pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh. Kita mau coba mencari profit rate manis di Olympus dengan modal modal tipis pasti Kita main bawa modal 65.000 kita coba cari profit rate manis di Olympus ya selur. Lah yang pertanyaan kita main di mana guys? Kita main di RTP 8000 bosku. Situs slot tergacor tersolid teruji jaga punya akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini kalian bisa tahu mengetahui RTP game live dua jam bermain per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri. Jadi buat kalian semua selalu saya akan selalu cek RTP game sebelum bermain biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya seluruh ya dan cuma dia atp 8.000 kalian bisa mengetahui atp game leh 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game-nya itu sendiri jadi langsung gaskan saja katep 8.000 untuk kini saya taruh di komen ya bosku langsung gaskan saja katep 8.000 ya bosku big to the game seluruh, ya seluruh tadi kita bawa modal 65.000 kita coba mencari profit tibet 1200 jengatif kita coba cari profit profit manis di oleh nah, kita hari ini akan mencoba pola pemburu pro free spinnya seluruh ya pemburu bola pemburu scatter ini katanya worth kata terkata teman-teman sih banyak yang ngomong worth jadi kita coba di 50.000 dulu kita coba katanya sih katanya ini polanya masih kacau makanya kita coba Coba aja buat modal tipis di bed 1200 atau 2400 lah ya. Langsung gas aja aja. Oh ya tadi per kita main di RPP 90% ya Semoga kita dapat Face kristen yang agak berisi ya, seluruh ya. Yang manis-manis yuk. Nah, atas makota atau atas ini kasih sekitar satu lagi. Hmm, Mantapnya ini fix seharusnya sekitar sekitar mantap kan? Hmm. Atas kuning lagi atau merah? Lumayan terus, kayak terpotong aja. Ayo, kasih yang one one, kasih yang gurih-gurih, kita berisi daging itu. Jangan kau PHP diri terus, ayo kasih lagi dong, kasih lagi dong. Oh, ih, grogi gitu. Gini terus, tapi apalagi sih? Gini aja, cincinnya lagi, kayak grogi gitu gendang bandir aja. Ya. Aduh. Lagi dong. Hmm, apa kotak rasa bandir. Aduh, Aduh. Tinggal dulu. Oh, Kone lu biru dulu lu. Biru turun mantap, biru merah Oh Ini dia mesti bisa. Hmm, sayang Tinggal kutipnya di mana, us? Uh. Mantap. Kali dua enggak masalah, lah, guys, ya. Lur. Aduh, lumayan lah ya. 8. 35 itu lumayan lama lumayan buat panjang-panjang hmm, Aduh kasih yang manis-manis lagi lagi dong lagi dong hidup boleh kuning boleh ya mau habis nggak hmm, mau lagi kan, nggak mau lagi kan, nah, dulu, naik ke ya, 46 udah balik ke 110 ribu, langsung nggak ke sekitar lagi dong. semoga uh, ada isi nih, harusnya ada isi sih, kalau nggak ada isi kita terlalu mengancam kan udah mudah mantap juga polanya ya polanya mantap tinggal isi sekitarnya ini. Frisnya udah terbukti masih di kol yang sama kita ya. dua kali ya seluruhnya dua kali frisnya. Nah ada lagi fris lagi yang lebih berisi lah. Ya, kuningnya jadi kuning jadi dulu mantap merah. Susah ya harus dibuyut. Merah kurang sangat mengancur. Tuh, aduh, gak mau panas lagi. Hmm, kuning. kuning kuning kasih dong tiga mantap tinggal petirnya di nih petir ya tidak bukan sembarang petir udah kasih kita merah mau tuh nah tuh ada, enggak ada enggak ada enggak ada ada ungu dulu boleh ungu dulu boleh enggak nah, mau kuning mantap ya, gelasnya dong gelasnya jadi mantap atas gelas kasih petir dong enggak mau malah semuanya mahkota anjir, beres uh, man. uh, mantap gendang jadi dong gendang jadi mantap yuk atas cincin kasih petir, dah lumayan lah ya seluruhnya 4000 kali salim lumayan lah ya, profit dikit profit manisnya masalah karena kita pemburu profit komen motornya kece di selalu ulama makan wiri buta maka profit profit profit di bentuk udah termasuk profit ya suruh dia ya. yang penting lirih bosku yang hijau dulu boleh itu hijau kuning susah sih susah merah hmm. biru dulu atuh mau lumayan besar woi betul tibis-tibis aja lah ya kita naik pelan-pelan saldonya yuk lagi dong kasih sekitar-sekitar berisi lagi dong ayo buat teman-teman semua yang seneng masih seneng bermain atau cuma menggabar konten ini sebagai hiburan bisa dibantu like komentar karena cuma di channel ini kita menyediakan pola sebuah hari ini secara ya, subversion lagi asol ya. ya, tiga kali please, please, please. yuk ada isi yuk lah news kasih yang mantepan nih Jadi cuma di channel ini, channel otong spin kita akan berbagi pola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor rolling besar ini, slot gacor hari ini, pola slot gacor hari ini, pola slot gacor rolling besar ini, pola gacor hari ini, pola spin slot hari ini, pola spin slot gacor hari ini, pola spin slot hari ini pola slot sims hari ini pola slot Olympus hari ini pola spinslot gacor hari ini jadi buat kalian semua bisa dihantul like komen sebutnya karena cuma diotong sims kami menyediakan pola slot gacor hari ini dan slot gacor hari ini jadi jangan ragu jangan bingung langsung gaskin dibantu like, comment, subscribe nya dan buat kalian semua jika kalian punya bola bola gacor bisa berbagi di kolom komentar ya saudara. Biar saya coba bola bolanya. Birunya dulu, kuning boleh, kuning boleh, anjir nanggung bang. dong, lagi dong, lagi dong, Terus ter, Yus. hijaunya Yus. dulu, kuning boleh, hijau dulu, ungunya ikut. Oh, ikut cincin boleh ikut cincin boleh ikut guru biru nanggung nih biru nanggung nih mantap 5000 lagi dong haram lumayan layar seluruh lima ribu kali 1890 hmm, ribuan lah ya lumayan-lumayan lumayan lah ya kita nah, lumayan profit tadi kita bawa modal 65.000 mata lain jadi udah lumayan profit udah kah, lima kali maklil mau udah lebih siapa lagi ya kita pemen modal recek kita pemenang dari profit kita bukan profit bisa biar kita bermain untuk lah itu enggak adalah dulu main netflow 330.000 Aduh kita kelari ke sini ini kita langsung otokan surta aja karena sudah cukup profit-profit ya mau dulu boleh biru boleh hajir nggak mau ya Waduh susah kali, betul dong. Aku nggak mau, ayo, e -e. kuningnya dulu pecahin. Aduh nanggung hmm, semua, hijaunya dong, hijaunya dong. Aduh Nah, terus kita masuk penyetor jadi botolnya semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe ya bro dir kalian lebih paham lagi bermain online khususnya karena cuma di sini kita menyediakan pola slot gacor hari ini dan slot gacor hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye bye.